Sakit Semoga cepat sembuh Marbakri ya Bro <tpting> Selamat bro <tar Canvas> Aduh Hari ini kita masih proses kerja ya. Dalam proses pembuatan bak dam truk orderan dari kawasan Medan dan tim atau mekanik dari Karasorizal Ajo. Tuh. Sakit. Semoga cepat sembuh. Marbakri ya. Bro. <laughs> Semangat, Bro. <laughs> Aduh. Sakit-sakit, semoga cepat sembuh ya, Bro ya. Amin, amin ya amin. Dapat beraktivitas kembali seperti semula. Ya. <laughs> kan tertawa dia kan, semoga cepat sehat. jangan lupa bahagia aja walaupun hidup <laughs> gimana lagi ya namanya hidup harus dijalani tetap semangat ya oke okay, next, ini bagian nombeng kita buat hari ini juga melakukan pengelasan bagian lantai hari ini juga ini bagian belakang sekitar 70% hampir selesai karena kita akan melakukan proses pengecatan nantinya dan bagian ombeng dalam proses pengerjaan juga karena tim kita Umar Bakti dalam keadaan sakit semoga cepat sehat dan sembuh ya untuk beraktivitas kembali seperti semula. Next, ini bagian samping sebelah kiri ya. Maaf, suaranya agak bising karena mesin kita hidup. manusia helm hmm, yuk bantu di subscribe, like dan komen bapak amai berbicara bicara lah bapak Mai. ya ragu loh pama ya sibuk kerja hari ini dalam proses pengerjaan pembersihan bagian dinding sebagian sebelah kanan dan bagian sebelah kiri serta di depan dan Bapak Amaik melakukan proses pengerjaan bagian ini Bro. Omben bagian belakang. Ini orderan dari kawasan Medan. Umar yang lagi sakit Kasian kita melihat wajahnya <laughs> Sakit ya bro ya Semoga cepat sembuh bro Aduh Mekanik yang diandalkan Khususnya di Karoswarizal Hajo Mengalami sakit Aduh Gimana lagi ya Semangat bro Hahaha <laughs> Ya, ya berminum seperti ini apa gerangan terjadi berminum ya. <mulakan> oh, Tuhanan kayu. Ya, tetap selalu bersyukur lah dengan apa yang diberikan oleh Tuhan yang maha kuasa. Tetap selalu bekerja. ya. Next Proses pengerjaan hari ini juga Apabila sudah selesai Kita akan melakukan proses pengecatan bagian dasar Dan cat warna kuning Khususnya di daerah kawasan Medan Semoga Konsumen kita merasakan puas Dengan hasil kerja Khususnya di karusuri Zala Aja di pas kilometer 20 Dan terima kasih banyak Atas support dan dukungannya terhadap channel ini ya Semoga dimanapun teman-teman atau rekan-rekan kerja yang berada di luar sana sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak.